bareng-bareng kan? Satu dua, dua tiga. tiga. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua apa maumu siapa dirinya tak betul. Yang foto siapa di dompetmu rupa-rupa tuh yang yang astaga ah, Yang benar-benar sayang, sayang ih kok gitu ih